Hai, hai guys! Sekarang nih yang sudah berada di Bandara Hang Nadim Batam, guys. Dan kita lihat nih suasana di sekitar bandaranya ya, seperti ini. Seperti inilah suasana di sekitar Bandara Hang Nadim Batam ketika kita keluar dari terminal kedatangan. Sambil lewat, kita bisa menjumpai beberapa fasilitas umum Seperti galeri ATM dari beberapa bank yang ada di sini Dan juga restoran ya Restoran-restoran keci -restoran seperti ini Kita lihat aja Tidak jauh ya jalannya Yang itu sudah dekat ya ke depan itu keberangkatan kita hanya melihat-lihat saja, <laughs> ya. Ini tidak terlalu jauh, uh, dekat saja, ya. Yang tadi jalan cuma beberapa menit dari kedatangan sampai keberangkatan. Ini tulisannya, Hang Nadim Batam International Airport. <laughs> kita lihat, ya, di terminal keberangkatan ini, kita melihat aktivitas penumpang tidak terlalu padat. Kita lihat dulu di depannya, kita lihat dulu. Uh, Uh, pemandangannya ya, langsung saja ketika yang berdiri di sini. Dan ada yang sangat menarik perhatian ya, sebuah bangunan yang berwarna kuning dan biru tampak megah dari kejauhan sana. Tapi kita jangan pergi dulu guys, kita harus lihat dulu nih di sini nih seperti apa semuanya kita harus lihat ya. Ini berarti di bawah tempat parkiran. Lagi-lagi gedung kuning itu terlihat dari sini guys Oke lah kita jalan dulu ya sebelum melihat bangunan itu Ini sekitar jam 3 sore Mataharinya wow Mataharinya cerah banget Ya, Ini dia penampakan Hang Nadim Batang dari depan setelah ini kita mau keluar ya kita lihat seperti apa sih ketika keluar dari bandara itu keindahan apa ya yang akan kita lihat yuk yuk yuk yuk okelah okay mari kita mulai explore kecil-kecilan ya di sekitar Bandara Hang Nadim Batam dan sekarang kita sudah berada di kawasan atau area parkir sekali lagi kita lihat Bandara Hang Nadim sebelum kita meninggalkannya Oke, okay, dan sekarang kita akan jalan-jalan di sekitar bandara ini ya. Sambil jalan, kita melihat ini ada palm. palem. Palem awil. Apa ini? Pohon sawit ya. Pohon sawit ternyata tumbuh subur di sekitar bandara ini. Kita lihat dari tadi itu ada beberapa pohon sawit yang menghiasi bandara. Sekarang kita keluar. Nah, itu dia. Kelihatan dong gedung berwarna kuning biru dari sini. Ya ampun, ini indah sekali. Kita harus ke sana, guys. Kita akan melihat gedung ini dari dekat, ya. Tapi, untuk menuju ke gedung ini karena jalannya tadi adalah dua jalur, kita harus mengambil jalan memutar terlebih dahulu. Jika kita dari dalam gedung bandara, tapi kalau kita dari luar bandara, pasti gedung itu terlebih dahulu yang akan kita jumpai. Oke, okay, kita muter dulu nggak apa-apa sambil melihat pohon dan rerumputan hijau di area bandara ini. Nah, kelihatan gedung kuning birunya dari sini, guys. Bangunan ini menyerupai penutup kepala pria pakaian khas daerah di Tanah Melayu. Tertulis namanya adalah Masjid Tanwirun Najah atau disingkat Masjid Tanjak. Ini yang artinya adalah menjadi penerang keselamatan. Masjid ini terlihat sangat unik guys, kita datangin aja ya. Kita lihat aja sekelilingnya sebentar seperti apa. Kita langsung ketemu ini sama kolam. ya kita lihat ikan-ikan yang berenang sebentar di sini ya dan ini kita lihat ya ikan-ikan cantik berenang ke sana kemari maaf Eyang gak bawa makanannya nih ternyata di sekeliling masjid ini banyak air kolam guys seperti ini dan ini kita lihat ada keran ya untuk wudhu. Eyang gak mau cobain ini kerannya oh ngucur guys seperti ini dan kerannya ini kelihatannya sangat banyak ya puluhan ya kiri kanan ini kalau dihitung sampai ke ujung sana Oke sekarang kita lanjut ya keliling masjid ini dan benar saja di sekeliling masjid ini ada kolamnya guys sekarang kita ketemu kolam lagi ini kan dan ini adalah menara yang kita lihat tadi itu tinggi sekali kita lihat ya sekarang ya kita lihat ini udah dekat menaranya kita lihat seperti apa seperti ini tinggi wah gak habis kelihatannya. Ketutup ya, ketutup sama atap masjid. Sekarang kita sudah berada di belakang masjid. Di belakang masjid juga sangat indah sekali. Sama air kolam yang seperti ini dan ada bukitnya yang indah berbunga. Oke, okay, sekarang kita kembali ke depan masjid ya. Dari depan masjid kita bisa melihat jalan menuju bandara. Itu gedung bandara kelihatan dari kejauhan. Dan itu ada Tugu. Tugunya adalah Tugu Elang. Ada elang di atasnya, kita lihat lebih dekat ya. Ada tulisannya "Hang Nadim Airport". Itulah masjid tanjak yang sangat unik ya, mengusung ide budaya daerah Melayu. Sekarang kita keluar dari bandara ini, dan inilah. Gerbangnya bertuliskan Welcome buat kita ya buat yang datang. Ini katanya Bandar Dunia Madani seperti itu guys. Sekarang tujuan kita dari bandara ini adalah menuju ke Bukit Welcome to Batam. Dari sini kita akan menempuh perjalanan sekitar 11 km atau sekitar setengah jam ya ke sana ya. Semoga tidak ada halangan apapun di jalan. Dan sekarang kita sudah berada di Jalan Sudirman Batam. Jalan Sudirman-Batam ini merupakan salah satu jalan protokol di kota Batam, guys. Lalu lalang kendaraan dari bandara ke arah pusat perekonomian Nagoya terlihat padat hari ini, guys. Sepanjang perjalanan disuguhi dengan pemandangan yang sangat indah sekali dari jalan dua jalur ini. Lalu lintas terlihat lancar dan tidak ada macet sedikit pun. di pertengahan jalan, barusan Ayang melihat itu ada patung ya tapi patung bukan sembarang patung ini adalah patung yang menampilkan kebudayaan Melayu yang ada di sini jadi kita sedang berada di tanah Melayu ya, sebelum kita sampai ke pusat kota eh, ada baiknya kita lihat dulu patung yang ada di sini dia ya, percis di tengah jalan, nah, sekarang Ayang udah turun ya udah turun di jalan karena lalu lintas tidak terlalu padat dan ramai yang nyebrang nih ya, untuk melihat monumen apakah itu. Dan ini ada tulisannya guys, tulisannya adalah peralatan upacara tradisi Melayu. Dan inilah monumennya. kita lihat ya. Kita lihat di sini ada... Replika atau bentuk-bentuk dari benda yang digunakan pada upacara tradisi Melayu, seperti di atas itu ada tempat air minum dan gelasnya. Semuanya terlihat sangat indah dengan warna yang menawan. Warna-warna yang ditampilkan di sini melambangkan kemegahan, seperti warna kuning keemasan yang dipadu dengan warna hijau. Dan itulah Monumen Peralatan Upacara Tradisi Melayu yang diapit oleh dua jalur jalan protokol di Batam ini. Kita sudah melihat patung peralatan Upacara Tradisi Melayu. Sekarang kita mau lihat lagi di sepanjang jalan ini ada apa ya. Kita lihat yuk. Dan masih di Jalan Sudirman-Batam ini, kita menjumpai sebuah monumen lagi. sini tidak ada zebra cross Jadi sangat berbahaya sekali untuk ayang nyebrang Jadi kita lihat aja dari sini Seperti itu Ini lalu lintasnya seperti ini Semuanya rata-rata <tuh> uh, Laju kecepatan rata-rata di atas 60 ya Jadi aduh ini sangat berbahaya sekali kalau ayang nyebrang ya Tidak ada zebra cross Seperti ini Aduh. Jadi itulah dia Itu tulisannya juga alat musik tradisi Melayu ya, tapi patung yang ayah lihat ini tidak sama persis ya dengan yang tadi kita lihat di sana, dia agak berbeda sedikit, uh, tapi itulah dia, kita nggak bisa lihat lebih dekat, <guruh> kita lihat dari jauh aja. Dari monumen-monumen indah itu, kita sekarang lanjut perjalanan kita menuju ke Bukit Welcome to Batam. Kenapa ke sana? Bagi Eyang yang pertama ke Batam, ini seperti wajib untuk ke bukit ini supaya Eyang merasa welcome oleh Batam, seperti itu. Sekarang kita sudah tiba di daerah dataran Engku Putri. Ini artinya kita sudah tidak jauh lagi akan ketemu sama bukit Welcome to Batam dan lihat saja kita sudah ketemu dengan Welcome to Batam tapi ini masih belum ketemu sama angle yang pas ya masih di kaki bukit kita akan jalan lagi mencari angle yang pas untuk foto-foto ataupun mengambil video dan sekarang kita sudah di sini guys ayo kita foto-foto cepat-cepat Welcome to Batam